A'udhu biLLahim in al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Allahulaihilaha illahu qayyum Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus mahluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Wa Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya, tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang dihadapan mereka, dan apa yang di belakang mereka. Dan tidak menjelaskan. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi, maha besar.